Baiklah para sahabat lu selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Min akan memberikan info-info menarik dan info terbaru nih seputar idola kesayangan kita Kabar pertama para sahabat, ya, Bang Min akan mengingatkan kembali untuk warga Konoha semuanya Jangan sampai lupa nanti malam bakal ada kejutan vitamin yang akan kita dapatkan dari idola kesayangan kita seperti yang diinfokan langsung oleh Mas Gong Li, bersahabat ya, bakal ada kejutan nanti malam, tanggal 19 Maret 2022, dimulai pukul jam 7 malam sampai jam 8 malam. Ini akan hadir di channel YouTube-nya Lesler Entertainment, bakal ada acara live, syukuran atas tentunya tercapainya 1 juta subscriber Lesler Entertainment. Masya Allah banget ya, ini kejutan bahagia kabar baik dan vitamin yang akan kita dapatkan dari idola kesengan kita dan kita juga persabat ya di info dari mas gongli ini untuk kalian semua jangan lupa tulis pertanyaan beserta username instagram kamu di kolom chat dengan hashtagnya leslar entertainment dan hashtag berbagi rezeki 1 juta subscriber Pertanyaan paling seru akan dibacakan oleh Leslar secara langsung Tuh persahabat ya ini kejutan banget nih untuk warga Kona semuanya Yuk sama-sama pantengin channel youtube Leslar Entertainment Dimulai jam 7 malam kita akan disuguhkan vitamin bahagia idola kesayangan kita Bunda Lesti dan Papa Billar akan live di channel youtube Leslar Entertainment dalam acara live syukuran 1 juta subscriber untuk berikutnya. Persahabat ini juga kabar yang sangat membahagiakan untuk warga Konoha. Ini langsung dari ANTV. Kita lihat, persahabat ANTV setengah jam yang lalu ini baru saja menginfokan soal acara Indonesia Bangkit, Persahabat ya, dalam acara ulang tahun yang ke-29 ANTV. Bakal ada kejutan lagi yang akan dihadirkan oleh ANTV, karena akan tentunya deretan dangdut dihadirkan di acara tersebut. Salah satunya ada Bunda Lesti, Dangdut Diva, Ayu Ting Ting, Indul Daratista, dan Lesti Kejora serta Dewi Persik akan menjadi tamu atau bintang tamu yang akan memeriahkan acara tersebut. Wow, masih banget juga nih kabar bahagia yang kita dapatkan. Jangan sampai lupa juga bersahabat di hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022 live di Antv. Disimak juga di kalimat info caption yang dituliskan. Indonesia bangkit saatnya kamu juga bangkit buat jogetan bareng para diva dangdut Indonesia. Mana suaranya yang udah siap joget bareng di puncak perayaan HUT 29 Antv hari Sabtu 26 Maret nanti Wow, Masya Allah banget ya Kita dibuat bahagia lagi nih bahwa Buna akan live di Antv tanggal 26 Maret hari Sabtu Persahabat ya dalam acara perayaan hari ulang tahun ke-29 Antv. Selanjutnya persahabat, kita juga mendapatkan kabar spesial dari 3D Entertainment Kita lihat aja persahabat ya 3D Entertainment ini kemarin mengunggah sebuah postingan Bunda Lesti Dengan single terbarunya dengan judul Lentera Alhamdulillah kongrat ya untuk Lentera sudah tembus di 10 juta viewers Wow, musik video lentera Ini sudah tembus nyangka 10 juta Ini berkat kekompakan Yang sangat luar biasa Dari Leslar Lover semuanya Dan disimak juga nih Di kalimat ucapan selamat Dari 3 Entertainment Rayain 10 juta viewers Lentera Lesti Kejora dengan tinggalkan komen kalian di music video Lentera Terima kasih atas dukungan yang tanpa henti Dari official Lesti Lovers Indonesia Dan official Leslar Lovers Indonesia Wow, Masya Allah Dan kita juga persahabat ya di postingan ini Ada komentar dari Kak Andirianto official Dengan mengatakan Alhamdulillah Tuh, Alhamdulillah banget ya Memang terbukti banget nih, support dan dukungan bukan main dari Leslie Lovers, Leslie Lovers, dan Bill Lovers Mudah-mudahan semakin kompak dan solid untuk selalu mendukung karya-karya terbaik idola kita Tentu kita juga masih menunggu kejutan lain hingga vitamin bahagia berikutnya di siang hari ini Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus